tu do ambil riang ugamu mari duk selisih mari duk kat yang qra apa raya tu hal raya sesos gapo kau yang sebenar sebab ada tafsir katanya eh apa al yahud iftarau عوض بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه له دو ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه.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 yang tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun Ayat 70 ni, siapa lapar persatu suratul 6 Ayat 70 ni, 77 ni kita baca dah eh? Tapi baca sekali lagi untuk kita sambung cerita yang Allah ta'ala firman di dalam ayat ni Iaitunya, sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel perkara yang sebenar-benarnya mengenai kebanyakan ke soal-soal agama yang mereka berselisihkan padanya. Jadi, jelas dalam Quran ini, seperti mana saya cerita dah kemarin. Banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala dah cerita, ha, Bani Israel. Ha. Mereka itu doa ambil riang ugamu. Menghidup selisih. Menghidup kat yang. Pro'ah pun raya. Tuhai soso. Gapo Gapokoh yang sebenar. Sebab ada, -ada tafsir katanya. Uh, apa ni? Al-Yahud iftarau. Wan-Nasara ghalau. Dua perkataan yang Ibnu Kathir raya. Orang Yahudi ni bohong maknanya derek-orek dalam agama orang Nasara iaitu nya galau galau ni maknanya doa padua-dua dua perkara tu dia bahaya kedua dok rek-orek -rekor dalam agama bohong dalam agama dan pelajok aning dua sifat ni jangan wian ada di dalam Dala, dala Islam dan dala dihi oge okay, Islam Ada sebuah tesis. Wityanik pun oge okay, tu oge okay, arah tu deh. Radha pernyaik. Iaitunya al-guluhu fiddin. Maknanya. Berdo'ah oh dala ugamu. Lepas cuba kita gambar ada. Oge okay, ada pasal berdo'ah-do'ah. Oh, berdo oh. Oge okay, kata ah oh, mung ni kak. Ah, eh nampak berdo'ah oh, ni. Maknanya nampak terlajok lah. Oh. Ya, dia telah ajak doa oh. tak boleh. Gapo-gapo ni kena duk ada di atas mata tan dio. Jangan jangan gapo, jangan rendah, jangan yon, jangan sutom. Gitulah dalam hidup kita, u jadi samadun. Nah, u jadi bobo molek, hak mata tan standard itulah. Nabi mariato cara hidup yang standard. Itulah orang zaman-zaman ni. banyak negara dok setaban al-wasatiyah sthaban alwasathiyah yaitu apa? Sataban nau jadi semua tiap-tiap perkara ru jadi samadun. Jadi molek. Terutamanya adalah ugamu. Tak ru jadi telanjak. Apatah lagi dalam hidup kita, semua tiap-tiap perkara jangan telanjak dan jangan berdoa. Oh. Gitulah. Quran ni Tuhan waya soso cijeng supaya orang Islam Jangan duduk ambil contoh hok tok tok maulak Yahudi Kristian pada zaman dahulu. Alhamdulillah. Siapa boleh duduk di atas mata tan yang betul, tanah katanya orang itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dalih hak aqidah dia, amal dia, cara hidup dia, makan minum dia. Dan semua tiap-tiap kera. Nah, tu kata-kata orang Arab ni. Bukit adih ni. Khairul umuri awsatuhah. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik urusan semua dalam hidup iaitunya ausatoha. Tengah-tengah, gapo-gapo wujadi tengah-tengah, bobo molek. Tu kata-kata orang -kata, ya, Arab. Sebab tu kita pun nah. Ya, Ambil lah, Ini klik kepada ayat dia. Ambil lah Quran. Sebab Quran Allah Taala cipta yang sosok-sosok sumo tiap-tiap kala. Wa innahu lahudan wa lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi hidayah pertunjuk Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tengok Jadi apa? Jadi hidayah pertunjuk Hudan lil mutaqin Awas suratul baqarah Thalikal kitabu la raiba fih Hudan lil muttaqin. Inilah sebuah kitab Apa? La raiba fih Tidak ada syok walapus sikit. Maknanya kita nak pergi langleh dari hati, hati kita. Hal Qura'ah ni. Eh, kena kedok ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dalam Qura'ah semua tu herayat yin-yan daripada awal-awal lagi. Lepas pada suratul Fatihah, suratul Baqarah. Raya katanya, inilah kitab yang tidak ada syok walaupun sikit. Lepas tu, hudan lil mutaqin. Sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa Siapa yang bertakwa Maka orang itu lah, Di pipi dia Saqahu ilal jannah Saqah artinya Tarik dia Heyek dia Ilal jannah Kepada syurga Tapi orang yang membelakangi Ataupun orang Hanlang Kepada Kro'ail Tak baca Meneteh Lawa Pehe tak kena Wa'ga tu wa'ga ni. Banyak kalor. Sa'qahu ila nar. Maka Quran ni lah. Bawa orang itu kepada nengah kau. Wal'inya'zubillah. Sebab tu kita wujudi ummah yang suncai kepada Quran. Nak kembali kepada Quran. Jangan hanya baca Quran. Tapi wipaha isi yang ada di dalam Quran. Dengar tafsir-tafsir yang mu'tabar. Nah tafsir yang dikira katanya semua orang yang ada tafsir itu duduk atas mata tahan dia kan tak ada pasal dia ambil nafsu mahu duduk berubuh tuwe ayak kroa dengan otak dia sendiri ha tu tak leh kena baca tafsir nah walaupun nak hurai dalam bentuk pasal campur sikit-sikit nak ambil precedent ikut keunai boleh tak ada ke apa tapi jangan lupa hak asal tafsir hak dia baca tu We duduk di atas matatan dia akan InsyaAllah orang tu betul lah Cara dia hurai, cara dia Waya kepada orang Dan dia pahay Alhamdulillah Dan rahmat Dan kera'ah tu sebagai rahmat Bagi orang-orang yang berini. Alhamdulillah Siapa yang pasal serabu, banyak Ruang Dalam pikir dia, hidup dia Baca kera'ah banyak Duduk dengan kera'ah, baca kera'ah, reti kera'ah InsyaAllah orang tu tenang jiwa dia nak zikir banyak kepada Allah sujud banyak Dalam arti katanya semayahlah banyak insyaallah tenang nah rahmat di sini bukan arti kriya bukan bukan arti nak give ke masalah kreat saja bahkan rahmat dalam semua tiap-tiap perkara -tiap yang Allah Taala bagi kepada manusia ni melalui al-Quran insyaallah orang tu hidup dia hidup betul kalau dia reti dia faham dan hidup dia pun hidup di atas lorong yang benar Allah pun raya Inna rabbaka yakudhi bainahum bihukmih Wahual azizul alim Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad Akan memutuskan di antara mereka dengan hukumnya Maknanya Allah Ta'ala sendiri akan hukum Orang-orang yang selisih pendapat Bukan Yahudi Kristian saja Bahkan semua tiak-tiak orang tiak-tiak okay, karya yang manusia jing duk buat gapo atas muka dunia ni Allah Taala akan taksin sikit lagi di hari akhirat boleh jadi di atas muka dunia ni manusia sama-sama manusia takleh nak hukum tapi di akhirat sikit lagi jelas tiap-tiap orang akan dihukum oleh Allah Taala dengan gapo dengan hukumnya dengan hukum Allah Taala alallahu bi ahsan apa ni? apa bi ahsan akhir surah at-tin ni alaih sallahu bi'ahkamil hakimin, tu saya tanya, takkah Allah seadil-adil, sebetul-betul yang menghukum? Sebab tu ayat ni, bila kita baca surah tuti ni, kita kena sebut koh-koh, bala, bahkan, wa ana ala dharika minasyahidin, aku menjadi saksi di atas, So Allah yang Allah Ta'ala tanya bi hakini, Allah bi'ahkamil bi aqamil Allah Ta'ala seadil-adil, sebaik-baik, semolek-molek yang menghukum boleh jadi hukum atas, atas dunia ni hak manusia duduk ini cai panha, gatu kadi, gatu kadi gani boleh jadi ada lagi hak tak ada tak kno ta tapi Allah ta tak ada katanya dia dia hukum tak kno. Reeng ugamu hidup. Semua Allah Ta'ala akan hukum Sebab tu orang oh, kalau duduk selisih pendapat Atas muka dunia sikit lagi Cuba kita gambar mudah-mudahan Bila siapa di akhirat, nanti oh, ya. Tu hai raya, hak betul lagu ning, Hak salah lagu ning, ni oh, Lagu tu tu hai we. Oh, kita duduk atas dunia Acik pecah pala Acik berdaib takai Di antara klum tu, klum ni Klum tu, apa ni uh, Songkram nam lay. Atas muka dunia, aduk kata, aduk caci, konggang, konggang, konggang. Bas, sampai di akhirat sikit lagi, bokok, padahal, ya, ya, ya, ya. Kena sungguh, Tuhir. Kalau balik, balik orang kena pun, kena. Balik orang salah pun, dia terima. Lepas tu, apa tah lagi? Ha-ha, ugamu. Tuhir -hah akan hukum sikit lagi, semua orang kafir kena masuk dengan kau. Walaupun tamak tambo duduk atas muka dunia, berjuruh molek dari ugamu dia. Tapi tak ada arah benda ni, benda yang sudah pun ditetapkan bahawa siapa yang Allah Taala beri iman, beri Islam, duduk di atas jalan betul dan mati di atas iman dan atas Islam. Maka orang tu diberi hidayah dan akan masuk syurga. Tapi orang yang tidak ada iman, tak ada Islam, mati-mati pula dalam kafe, maka orang tu wajib kena masuk neraka. Sebab tu ada sahabat nak tanya Nabi Wahai Rasulullah, mal jibatan Wahai Nabi, berapa dua hak wajib? Kalau kena tanya kita, kita kena jawab bab kita faham, ya? tapi Nabi royak. Bab lain. Nabi royak katanya siapa yang beriman dan tidak syirik dengan Allah, dakhala al jannah. Ha tu. Siapa yang hidup dia tak ada syirik, dia beriman, maka orang itu wajib dia boleh masuk syurga. Siapa yang hidup dia kafe, syirik, tak takhna dengan cara islah, dah khala nar Maka orang itu, maksudnya apa? Sebab tu dua perkara yang wajib itu, iaitu syurga dengan niaka. Alhamdulillah, Allah ta'ala wui kepada kita, rangwan tiging jai, iaitu islah dan ime. Dengan kita tak biasa mitok. Saya ada uleh aca acak-acak kali. Tak? Kita tak biasa mitok, walaupun sepatah nak jadi orang berime, nak jadi manusia, pun kita tak biasa mitok. Datang-datang tu kan plo keluar tu bibih daripada perut mak kita mari dia duduk atas muka dunia aku orang Islam weh. Ha aku orang oh, Islam, mak mak pak tok nenek aku orang Islam. Oh mujur. Terap pejam mata sebetul. Gambar katanya kita tubek daripada perut orang si eh. dia ya orang si pak kita. Nah. Gambar katanya kita daripada keluarga mak pok tok nenek orang si eh. Makan arak dekat sama makan babi hari-hari kita. Semua tak kong hari-hari. Tak ada dah jalan lain. Cepat dengan kita kenal orang si eh, orang kafir gitu. Tengok pak oh dia, tu happy lis dia jadi orang kafir. Ha. Pak dia duk tengok orang Islam hari-hari hari, hari, hari kadang-kadang duk pergi makan sup, makan sayur ais sekali, makan tom yam sekali, goreng-goreng goreng. Kenal belaka, tapi buat akhirat sikit lagi kena becet jalan. Hak ni pergi ke syurga, hak ni pergi ke neraka. Pak orang kafir, ciknya nah. Ya ke kecil sikit lagi. Eh Kenapa mudahlah tak, tak ajak aku islah. Kan? Kenapa no, ma mudahlah? Makan sekali, hijau sekali boleh. Tapi mu tak payah islah aku. -aku. Hati, nyanyi nyanyi ke dia. Sesak dia sikit lagi. Lepas itu boleh jadi. Takut-takut dia akak tangi. Ya? No. Akak-akak tangi depan tu hair sikit lagi. Tu hair tu hair. Gini. Ajak medahlah. Maksud mengakur sekali dengan kawai. Ya? Tak payah islah sikit, sikit habuk. Begitulah. tu saya misal itu. Reng rau nokเกิดขึ้น lagu mana tu wallahu alam Tuhan yang menghukumkan setiap orang gapo hak dia selisih gapo hak dia buat di akhirat sikit lagi sebab itulah Allah Taala ayat katanya dan dialah sahaja yang maha kuasa lagi amat mengetahui alhamdulillah kita mitakwi Allah Taala hukum atas kita ni hukum yang betul yang benar dan adil balik Allah Taala dia adil semua so dah tapi balik kita ni balik kita yang ini kena betul dengan jarum, betul boleh. Duduk di atas mata tan, boop, boleh. Nak kilaf, nak selisih, nak gapa atas muka dunia, jangan sampai kebalah takai ke, berday, putuh adik-beradik, putuh silaturahim di antara orang-orang Islam. Nak kilaf tak ada gapa. Reng kat yang penderung tamadah. Tapi kat yang bawa kepada tak Bawa kepada balah takai. Ke, Amik ugamut. Yang ini, yang ayat hit sekali dok ambil ugamu, jadi pecah belah la ilaha illallah tak tahu nak tak tahu nak royak sud yod manusia yang tak reti tak pandai cara hidup ambil ugamu, mari duk banah padahal ugamu tak ada kena baloh. kalau masing-masing napa pakak-pakak yom rap belako katanya yo hok ni pun betul hok ni pun betul dia benar kita nak pergi satu tak leh benar dia selisih pehel selisih pendapat kita nak jadi satu tak boleh tapi kena pakat-pakat yang kena pakat terima barulah barulah betul betul cara lagu mana maknanya pakat-pakat buka dada buka otak jadi ceroh belakang oh wak lagu tu pun kena wak lagu ni pun kena jangan di balas balas-balas ni hal ke dunia Nah, eh. malas di misal banyak-banyak banyak kali di kecek hak tulah je ya. เรื่อง lagu ni sebab tu Allah Taala pun firman qayy kepada nabi fatawakkal 'ala Allah. oleh itu berserahlah kepada Allah serah ni qayy kepada nabi dan qayy kepada ummah tiap-tiap orang kalau begitu serah kepada Allah dah qira'ah tu hawi dah tu, nak wui kita semua duduk atas jalan yang betul yang benar maka menggunalah mengajilah menguritilah mengamal waja dia sungguh lepas tu serah kepada Allah Sapa nak kat yang lagu mana Terutamanya tu, Ayat 70 ni Yang tuher ayat katanya Puk-puk orang -puk, pasang duk khilah Gatu khilah ke ni Ha khilah ni Terutamanya Orang-orang kafe Orang-orang Yang tidak ada ugamu kecik okay, mudah-mudah Saya dengar daripada sana seorang ulama ni Yang rakyat katanya Ugamu yang sebenar tu Iaitunya Islam Lain daripada Islam bukan ugamu Kita mikir kat Sekaligus Eh Lepas tu Okay, sasana, tu panggil sastra nanti, sastra nani, semua dia wayah ada. Dia katanya lain daripada Islam so, dia panggil recto e manusia belakang. Nak jadi ugamu, nak jadi tamak tambo mule, dale ugamu dia gatu gani gatu gani. Tapi ugamu, ya itunya adin, adin dale arti katanya ugamu yang betul, yang benar ya itunya Islam. Bukanya arti kita mengkaf sastra kita lihat ke tua sendiri, tidak. Tapi kita orang ke Islam kena pergi molek. Katanya, agama Islam ni lah. Yang paling betul molek dah. Pilih. Sengaja pilih kita nak jadi betul, nak jadi molek. Maka, ngaji molek. Walaupun, agama lain boleh kita ngaji. Siapa nak pergi ngaji, tiap, pun tak ada gapo. Tapi kena yakin katanya, ia duduk di atas Islam ni, yang, sudah pun betul. Itulah kan. Eh? Masa, habis dah. Benda nak rayak banyak lagi. Tapi Akhir sekali fatawakkal 'ala Allah innaka 'ala alhaqqil mubin. Oleh itu berserahlah kepada Allah sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas nyata. Royak kepada nabi dan royak kepada umat tiap-tiap orang iaitu nya yakinlah katanya kita duduk di atas jalan yang betul. Insya-Allah kita sambung semula ayat ni esok hari apa? Esok hari jumaat dah. Hari jumaat esok kita baca hadis. Insya-Allah hari satu. Kita sambung semula ayat-ayat ini. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.